al-muslimat rahimakumullah jeng guru ahli Allah beda mantak kurang kuariha yang jadi murid Tuhan setes aku mah tadi bukit termudi dicari taken iye Tuhan sete nggak bogaan buku rusak itu sama dal basor sapangdo mata ayat catatan catatan muridna nak iye dongeng nate mentak agus Allah munajat supaya kulaiya diangkat darajat atau dikumahkan diselamatkan enggus tapi cek tuan seh, cek tuan seh, ayahku lama lah, gas terhayang, penting muridku lah, selamat muridku lah ayahnya salamat selamatkan Assalamutallah, aku, ulah ayah, hiji hiji acan udah asupkan karena raka gas satu cek usia Allah catat, dina buku, bukunya sepang, dele mata. Yang tahu ulah nanyakan di dimana pabrik, naleceh, ulah, lain buku kos tuh, gitu ya ma. buku maknawi, alhamdulillah. Dengan modal mahabah bakal dicatat orang di buku eta. Kamahabahanana cara bupati mawas sapi, ente bahkan nyokot sapi. Kan beda. Gubernur mawa, JBG mawa kadi orang pandai gelang ya ayah nu mawa yang berikut-berikut lah karena tanda mahabah. Ayah anu mahabah mereka, ayah nu mahabah atau nyokot kiai mereka bedek sama dahar Aku masih apa itu urusanana? Tidak. Para jamaah kaum muslimin. Wahal Bissalamat Rahimakumullah. Nah dicatat, dicatat, dicatat, dicatat di akhirat, di akhirat. Nanya Tuhan saya ke malaikat Malik, malaikat Malik. Hmm. Ayam murikulah, wah uh, nyasar ke neraka. Oh, coba periksa, periksa ke malaikat Malik. Eh, wah ceknya. Alhamdulillah. Dia bilang, nyana cacing begi, nggak segera ke surga tuh. Cek malaikat malik nggak segera ke surga. wow Emang gula mau alwakak sorga gula malamun cantang gus di dalam makan neraka. Emang gue mah besi anunya murid gula. Masya Allah, lah kurang boga bupati badal kos itu tah. Mantap jasa guys Boga gubernur badal kos itu tanggung jawab terhadap rakyat. Mantap. Tahu lah, bupati dan gubernur kurang gus yang hodadaih tau. Boga presiden mantap seperti itu. Mantap seperti mantap. Ah, gue mau ngomong nanya Tanggung jawab terhadap rakyat, nah, masya Allah. Ini lah, ulah yang politik. Capek dari politik. Oke, wabi bumer harta nyana nangli naga. nyana naga terlibat hutang, bangun naga. Nah, iya, iya. Begitu tidak kasor, kanara kasor ga. Mual waka. Mual waka. Akhirna, kena. Jaya hawaan rela. Kabeh, kanaraka ka. Akhirnya, beres. Haparokna, nisaya tilo perapat nak. Masih kene nangtung di dinya kena becek tuan seh. Kajenting kau lah di titah ke sorga, mualdek, mual, mual dirobaeken. Suku kaulah wariku kodami. Kula mual ngarobaeken, suku kaulah dampal suku kaulah di dia. Selama jelemah masih kene can angges kana raka. Besi ayah murid kula nudi asupken kana raka. Kula tanggung jawab mual kudu ditinggalkan. Masya Allah nu nurang nikmat jasa Boga kanjeng Nabi nyapaatan syafatul ulma Boga waliullah kutubu awliya tuan Qadir nu tanggung jawab terhadap muridnya ayam muridnya mutilok sholat naot begitu ditanya manrob buka Abdul Qadir manabi buka Abdul Qadir wama kita buka Abdul Qadir malaikat bingung Abdul Qadir kabeh gini ya Allah ya Rob Ayah, Mbak Gusti, Gusti Mauninga ditanya tkb jawaban, namun rubuhkan. Mandiri Abdul Qadir baikku makan, Gusti, siksa. Langsung disiksa. Iya, ditanya kau yang Abdul Qadir kah? Bersiksa sih kau yang. Hehehe, cowok tetap sih Abdul Qadir. Tegana, naunan dia. Iya, ditanya Abdul Qadir, Abdul Qadir dah iya. tak taman tak tahi gara-gara nanya. Mata pendek disiksa koi. Bejakan gak gusti Allah coba sekali deh. Bejakan nyakeun ya Allah ya rob Abdul Qadir naaya Ditanya <engg Cuzatie> <negars> man robo Abdul Qadir kabeh mah nyabu Abdul Qadir kan salah ya Kumaha Gusti siksa Nes ye Aing mah malaikat jekna tetep disiksa sia koi Pamonggol ditakeun kalon ye cekel kutuan saya kadiekeun sia Ta Paul kadiekan Dirambet, kutu saya bukan dia. Sambarangan sih ya. Supnya itu, beda ke nikah Gus Zala. Beda ke nikah Gus Zala, Gus Dipaluh, di Choco. Hai si Yahweh, Hanahumah Taduk. Siya malaikat, tanah ganah gude. Masya Allah, merenung pakai babacan. Penyana ya babacan di 9 hil. Malih beda ke ngewing sih kasih ya. Nah iya cina palu kasih cokot ku abdul qadir ya ku kumahakan iya tetep siksa oh jangan nyiksa kumahakan bejakan iya mah pasek gitu. pasek sholat tilok naon tilok iya mah yang sekadar i haol doang hadir hadir lain zikir dahar baik iya perbo pan iya dahar bo, kemis jumat satu datang ke Minggu. waduh masalah sih kucinta-cintana ke Tuhan si abdul qadir imah tuh masak dahar nadi dia di papai ungal lima, masalah <laughs> Nah, iu pasek jadi iu pasek. Iku majek bejakan kagus ya Allah. Lamun memang iu murid kau lah pasek. Ilam yakun cajidan, faana cajidun. namun murid kula salah, murid kula tak bagus, kula no bagus, kula di dele murid nak, ya Abdul Qadir, bejakan kagus ya Allah bejakan kagusya Allah itu malaikat mau ngayang balik deh balik deh mau ngayang bejakan namun siya tidak bebeja malaikat pun karena akhir kagusya Allah ditutup wain sorga jenaraka muala inu ka sorga, muala inu ka naraka bejakan kagusya Allah ambau tasi ngomong nah iya lamun diserap pun bodoh kan bahaya bahasa wali Allah Anu kudu dicairkan kurang loba pisan bahasa bahasa kutub anu dinawiri dan kan kudu digurukan ya tamu ya tamu saya batu saya batu saya nah etakan tegah hati bahasa naon kudu digurukan itu bahasa saha dukumaha seperti bahasa bahasa anu tadi ta namun orang jari teken bahasa tuan Syabdr Qodir kan bahasa lain lalagan modal dinautorikoh helaan siki apa helaan tangkal coba begitu kan nabi adam turun ke alam dunia ya kan yang tak tangkalan, e tangkalan. Buah, apa helaan, helaan siki buah apa helaan tangkal helaan siki apa siki teti tangkal helaan tangkal atuh malah tangkal jalan mula siki atuh helaan siki, atuh pan siki teti ditangkal? helaan tangkal atuh pan tangkal teti nanti siki datang ke kiamat malah angges ya urusan ya, urusan siki adalah roh orang urusan tangkal adalah awak orang jadi berarti bahasa walimah ayah siki dijerok awak Mual ayah di mamenagi dengan bahasa ada biji di dalam di dalam pohon malaya masa siki dijerok pohon ayah geh ayah g ge. siki dijerok kado ya mah ayah hari siki dijerok nah atau siki dijerok calanak jelas Kata mah, mari teruskan asuhan saya. Saya mengharuskan saya pikiran anak. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Simkuring hanya sekadar macam siasat sila, bahagia. Ayah Masayikh, Masayikh Qodriyah, Masayikh, Masayikh nak sebandingah Masayikh, Masayikh turuk di dia hadir Perlu diketahui, Sya'zumi ia adalah ketua Torykosa sedunia Nya, nya nama sering dipanggil ngimpi jengkang jeng Nabi perlu dikanyalkan mantak tidak kudu terlalu diperhatikan hukuman penting di wajah na, Nu saat dilimpahkan ke Habib Lutfi Habib Lutfi ini eh, jadi kutu atau lain nasional tapi sedunia sebelumnya maka bahagia Ayakanehan nyana ini balik balon jumah kan di dia baliknya balik ya, nah. sampai bandara sekolah Pak Haji Agus Pak Haji Agus coba Habib Syumi telepon supaya hadir Supaya hadir di haul, coba nges datang ke bandara. Makanya nyana balik dari tadi. Lamun lain, kita kutuan shadwal qadir mal bisa. Saya Syek Habib Umar, lamun lain dicolek kutuan shadwal qadir mul bisa. Cukulah, masa kulah tuh Habib lain, Kiai lain. Nanti itu makan habib. Tapi kan sana darah raya, ke berarti kan Eno Noel. Ya, Haji, habib rojak di towel tadi, ku jahe. Diri laki dia Beda toyalan anaknya nama jurid sama Para jahatlah muslimin wal muslimat rahimakumullah Teteken tauhidna, teteken pikinna Teteken syariat, teteken torikoh Teteken hakikat Ayah syariat kita jelas Ayah torikoh kita benar jelas Ayah aya hakikat kita jelas Dengan guruna jelas jelas, jelas, jelas, jelas, jelas, jelas. Mun kukula diceritakan tentang syariat jelas, pikih tama urusan anak, -anak untuk takhirul zahir, toriko untuk takhirul bawahatim. Nah, lamun hakikat i adalah tahalli anu timbulkan karena ma'arif wal asrar ya ayuhan nas, kerjaat ku kum mau izatun rebbikum, asyifaul lima bisudur. Wa shifa'ul liman afsadu wa huwa etalah ayatnya iraha waktu ke orang bahas tentang ayat eta sekaligus dengan ayat udu ila sabil rabbikal hikmati wal wajadilhum billati ahsan nu dina alquran yuti hikmatam may yasha wa may yutal hikmata faqad utiya mun kula jeritakeun seputar hikmah Bakal resep lantaran ceramah, kiai -kiai. hikmah lah melain ceramah modal kiai-kiai. Hikmah ceramahna dakwahna maka hal ialah iradai waktu. Di satu kangen kula loba kiai-kiai ke urang dengai kan? Iya mah soal fikih yakni syariat. mantepkan kan supaya istiqomah mantepkan di mana Nah, hampura Simkuring, hampura keluarga besar Pondok Pesantren Al-Istiqaliyah, terutama Abah Simkuring, Ibu Simkuring, jeng urang kabehan mudah-mudahan dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, diaku sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diaku sebagai murid Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu wasallam aziz. Sakitu bae, wallahul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.